komando hari ini kita main tiket olympus ya yuk kita di modal 77 ribu aja modal-modal receh -modal aja, aja kita buat sehari-hari aja yuk kita main spin cepat aja yuk ya pecahkan pialanya mantap nih si kuning-kuning tai nih kalian teman-teman yang baru gabung di channel gua jangan lupa komen like dan subscribe ya biar bikin gua semangat buat bikin kontennya ya dan buat kalian yang mau main di website gua uh, kita ke tentang channel aja gua uh, taruh linknya di situ dan di kolom komentar juga gua taruh di situ ya jangan lupa ayo kita mainnya mana nih caranya dong uh buat kalian jangan gunakan permainan ini buat sehari-hari ya buat penghasilan sehari-hari kalian jangan berharap sama permainan ini ini tuh cuma buat hiburan aja buat kalian yang belum pernah nyoba jangan pernah nyoba ya terkagetan loh bahaya ntar apalagi sampai gede-gede buat main kayak gini jangan ya ini tuh buat hiburan aja tuh kan menang menang skater jangan berharap di sini ntar sakit hati lo teman-teman ini tuh buat hiburan kalian aja sehari-hari ya mantap nih asik pecah gue sih di sini buat iseng-iseng aja ya buat jajan-jajan adalah kecil-kecilan buat iseng-iseng mantap kuning pecah Si merah pecah, mana nih? Ke, ah, si kakek, si biru pecah. Agak petir petirnya nih. Dapat lima puluh ribu, pas seratus udah hmm. Ingat ya, teman-teman, kita tuh jangan main barbar -bar. ya. Jangan kebawa nafsu, main barbar. -bar. Takutnya apa? Takutnya ke bawah nafsu. Eh, malah rungkat kan? Sedih kan? Udah, kalau udah dapet. Hmm, dikit coba gak apa-apa ya buat kita sehari-hari aja lah teman-teman. Ya, jangan dibuat, jangan berharaplah kalian tuh mau dapat banyak tuh kan. Ya ada sih yang dapat banyak, tapi ya jangan berharap, jangan sampai kalian kebawa nafsu nih. Terus kalian depoin banyak nih. Eh, taunya rumkan. Kalau udah dapet dikit mah udah wedding aja ya nggak? Ya, <tuh> Oke pecah. Ayo nih mana nih? Kaliannya nih ini ah, belum ada juga nih kali kalian ini mantap iya pecah lagi sih ya kali dua eh ih kali dua tujuh mantap nih jangan lupa ya teman-teman dukung channel gua hmm, buat gue semangat ya Mantap, wah sensasional! Pokoknya, kalau udah sensasional, asikin aja ya. Jangan sip skip kita nikmatin aja musiknya. Alurnya dapat berapa nih? Kita hari ini ya, teman-teman. Ya, Ya sampai santai-santai gini, kita nyemil. Kita apa ya? Kan rumah ya nih, Sampai iseng-iseng poteng dapat duit ya, enggak ya buat beli-beli makeup mah. Ada, nggak? <tuh> ya, lagi, lagi serak-serak becek nih. Tenggorokan gatel-gatel manja. <tuh> kita mulai lagi ya. Iya, mantap nih. Baru dapat 200 nih. Kita lumayan nih buat beli jajan cilok nih. Kita nih, dia ya, asik lah. Mahkota Inces pecah. ayolah kulit banget nih kayaknya si kakek nih ayo dong kek ayo nah, ini baru nih si umum si biru-biru pecah-pecah ayo belum pernah coba jangan coba-coba nanti kalian ketagihan asik nih mantap mantap nih mantap kecil mana nih dapat lagi nggak ya kita kalau gue sih iseng-iseng aja nggak mau gue main barbar. bar ntar gue lagi nangis bombay gue nih kalau rungkat Yeah. Wih, si mahkota Eh, bukan mahkota itu mah terus mantap Iya, yeah, lagi-lagi dong ke. Ah, mana nih kakak pelit amat Ayo dong Nah, iya yeah. Si hijau Remat hijau Nah, si biru jangan buat bosen, bosen ya teman-teman buat hmm, nonton video, video gue setiap harinya ya gue bakal update terus setiap harinya insya Allah. <gifat> ya namanya juga iseng-iseng ya teman-teman ya kalau lagi ada waktu kita main kayak gini ya biar semangat sih ya kalian komen lah tekan subscribe lah channel gue tonton setiap harinya ya biar gue setiap harinya upload buat kalian, oke? Okay? iya tuh. si ijo mantap. ayolah si biru. iya si ijo lagi. jika si kayak ini dari tadi nggak ngasih ngasih lagi nih petir ya kek. Jangan lupa ya teman-teman Kalau mau main Di situs gua ini uh, Ada di tentang channel Sama di kolom komentar juga Jangan lupa kalian mampir ya Mampir di situ Iya Mantap Mana nih kali berapa nih Kali 5 nah lumayan Mantap kita buy Mantap Mantap Oke Mantap Dapat skate lah, ya kan di spin Si biru, mudah-mudahan kita hari ini dapat lumayan lah ya Nah, si ungu, lumayan lah gue ini buat jajan Suka jajan soalnya gue nih Amin juga perempuan, ya. Tukang ngemil ngambil jajan make up, biar cantik, inches Iya, mm -hmm. <laughs> yeah. jangan terbawa nafsu, ya, teman-teman. Ya, kalau main kayak gini, ya. Iya, okay, yeah, nice. Kalau bisa santai-santai aja, iya. Yeah sini lu, si merah, ini sekali kali delapan bus hajar, iya apa tuh, pijam si pasir, mantap wih, gila gila gila gila gila gila, asik asik si kakek. terus kafe terus sekali 8 sekali 10 kali 13 mantap sensasional ya enggak mantap tuh lumayan ya kan dapet kita ada harapan nih kayaknya nih kita nih ya kan ada harapan nih <tuh> nah, pun, ya teman-teman nih suara gua rada nih, batuk nih jadi kurang semenggah <tuh> tapi enggak apa, kita nikmatin aja permainan ini ya sesional, gak usah di skip lah teman temen kita nikmatin aja kemenangan kita, ya kan walaupun gak seberapa, tapi lumayan lah ya gak, daripada lumayan, nih kan kalau gue sih lumayan aja nih, setiap harinya nih, dapet segini nih, daripada lu iseng-iseng gak gak dapet apa-apa, ya kan kayak gue nih ini sih buat orang-orang yang udah biasa main ya kalau buat yang gak biasa main nggak jangan coba-coba main kayak gini kan gak boleh nih main kayak gini ini tuh buat perang udah aja. Oke <tuh> ya teman-teman kita kayaknya yang usah banyak-banyak usah barbar -bar mainnya udah cukup sedikit aja juga lumayan uh, kita WD aja ya teman-teman Oke jangan lupa di like comment subscribe channel gue ya teman-teman Nah, kita tunggu video selanjutnya ya bareng lagi sama gue oke okay? ya jangan lupa komen komen harus seru seruan di sini bareng gue oke okay? kita wedi aja ya teman-teman oke okay, bye bye selamat jumpa bye sehat selalu buat semuanya buat kalian semua sehat selalu bye bye